Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja kita akan menjelaskan tentang cara menambahkan tugas utama kepala madrasa atau RA pada seorang guru jadi yang bisa ditambahkan Kan menjadi seorang kepala adalah seorang guru umpama seorang tenaga kependidikan atau non guru ingin diubah menjadi kepala madrasa atau ditugaskan sebagai kepala madrasah maka ubah dulu menjadi seorang guru pada uh, pada kepegawaian maksud saya oke langsung saja ini tabel Daftar Guru yaitu Ibu Nasi Atin. Nanti pada uh, kota ubah data di sini kita perkecil dulu supaya kelihatan semua. Oke, langsung kita ubah data. Nah, di sini tugas utamanya pada kolom setelah daftar atau ketika itu kita tambahkan karena di sini riwayatnya masih 2020 2021, sehingga kita tambahkan untuk tahun ini. Pada jenis aktivitas silakan pilih kependidikan jadi bukan pembelajaran. Lalu jenis penugasan kita pilih kepala madrasah dan ekuivalen Secara otomatis 24 jam Lalu klik simpan Lalu klik ok nah, Penugasan sebagai seorang Kepala madrasah atau RA Sudah selesai Jadi nanti Bila seorang kepala Contoh RA Masih memiliki jam silakan ditambahkan pada Jam Atau tugas tambahan Satmin Kal Mungkin hanya RA yang masih mendapatkan uh, jam pembelajaran atau tugas kelas Bisa jadi untuk MI, MTS, dan MA sudah tidak diberikan tugas jam pembelajaran atau kelas Demikian cara menambahkan tugas utama kepala madrasah pada seorang guru